Lukman mau menyanyikan lagu mendayung mati Mahmud. Aku yeah. rahun lagi di air biru jatuhlah rauh jatuh tempat yang Yeah.